ini tiga dua ini tongkol dua dan kita akan tes kebuktiannya ini mana yang sudah tua akan dicabut Wah, ini yang akan dicabut dan ini juga yang tongkol dua akan dicabut juga susah ini karena batangnya batangnya besar. Nah kita akan di atas dulu, akan di Nah ini tiga dua dan tongkol 2 ini kalau dibandingkan kalau ini 32 ini tongkol 2 kalau dibandingkan ini berapa tikelnya ya uh, wow. tongkol 2 emang teruji ini pengisiannya belum pas Hmm. tiga mungkin dibandingkan hmm. Hmm. ini asli bukan tambahan bukan rekayasa yang kedua ini yang tongol dua oke guys terima kasih